Satuan Tugas Latihan Bersama Multilateral Rim of the Pacific atau Satgas Selat puluh 2022 Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan puncak latihan yaitu free play di Marine Corps Base Hawaii, Amerika Serikat. Terhitung sejak 20 Juli 2022 hingga 31 Juli melaksanakan R2P2 atau Rapid Response Planning Process dengan menggunakan kapal USS Essex. Prajurit Kops Marinir yang tergabung dalam Satgas Latma Rimpak 2022, Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan puncak latihan, yaitu free play dengan perintah operasi untuk merebut dan menduduki objek sasaran. Freeplay sendiri merupakan tahapan rangkaian puncak latihan dari berbagai tahapan latihan yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan Latma Rimpak 2022. Tapi tunggu dulu Sebelum melanjutkan ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya Sebelumnya pasukan Baret Ungu Marinir TNI AL Tampak berbaris dengan bersenjata lengkap Mereka akan latihan dengan pasukan Amerika Serikat dalam rangka latihan gabungan bersama atau LAT-GAPMA yang diberi nama Super Garuda Shield 2022 antara TNI dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Komandan Korps Marinir atau Dan Kormar yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Marinir, Brigjen TNI Marinir Andy Supardi, memeriksa kesiapan prajurit petarung marinir dalam apel gelar pasukan dan kendaraan tempur yang dilaksanakan di lapangan apel Brigif Mar Kesatria Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan hubungan kerjasama antara TNI dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Sekaligus upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit di hadapan gantututan tugas yang semakin kompleks. Diawali laporan perwira Apel, Wadan, Kormar yang didampingi dan Pasmar 1 Brigjen TNI Mar Dr. Hermanto memeriksa kesiapan prajurit dan kendaraan tempur Korps Marinir yang akan digunakan dalam Lat Gapma Super Garuda Shield 2022 di sekitaran Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Usai pemeriksaan, dalam pengarahannya, Wakil Komandan Korps Marinir menyampaikan, bahwa pasukan marinir harus mampu menunjukkan profesionalisme dan memanfaatkan latgapma ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Brigjen TNI Mar, Andy Supardi mengatakan, optimalkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman dan bahan evaluasi yang dapat dikembangkan dalam penyempurnaan doktrin yang kita miliki. Lebih lanjut, Jenderal Bintang 1 tersebut menyampaikan bahwa pelibatan kekuatan korps marinir dalam lat GAPMA Super Garuda Shield 2022 yang difokuskan pada materi operasi amfibi yang diselenggarakan dalam rangka merebut pangkalan ajuguna memfasilitasi operasi lanjutan berupa infiltrasi cepat roket artileri USMC melalui media udara yang disebut High Mobility Rocket System Rapid Insertion menuju sasaran Kogapma.